Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mersiani Hari ini kita akan membahas tentang materi ketiga untuk siswa kelas 11 SMK. Materi kali ini adalah tentang passive voice. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, yaitu untuk menjelaskan apa itu passive voice, kegunaannya, dan bagaimana cara menggunakannya disertai dengan contoh. Untuk yang pertama, pengertian passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice jika dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama kalimat pasif. Kalimat aktif dan kalimat pasif memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Bila pada kalimat aktif subjek kalimat atau orang yang melakukan pekerjaan, sedangkan dalam kalimat pasif subjek bukanlah pelaku pekerjaan melainkan menjadi objek. Untuk simple explanation atau penjelasan singkatnya, kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dapat dengan mudah dibentuk yaitu hanya dengan menambahkan awalan di di depan kata kerja. Contohnya, adik menendang bola. Jika dalam bahasa kalimat pasif, maka akan menjadi bola ditendang adik atau bola ditendang oleh adik. Tetapi dalam bahasa Inggris terdapat cara yang sedikit berbeda untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif kita harus merubah beberapa bentuk kata kerjanya dan menambahkan to be di depannya. Contohnya untuk kalimat aktif my brother kicks the ball dalam bentuk pasif maka akan menjadi the ball is kicked by my brother. Untuk berikutnya, kapan kita menggunakan passive voice? Ada beberapa kondisi. Untuk yang pertama, Passive voice digunakan jika kita hanya ingin fokus pada kejadian, bukan siapa yang melakukan. Contoh kalimat aktif: The man is kick. The man is kicking the ball now. Pasif: The ball is being kicked now. Atau bisa menggunakan: The ball is being kicked by the man now. Untuk kondisi kedua, passive voice digunakan untuk menghindari suatu subjek yang semu, atau menggunakan biasanya digunakan dengan kata somebody atau someone, atau artinya adalah seseorang. Untuk contoh kalimat aktif, someone hit the mirror last night. Seseorang telah memukul cermin atau kaca tadi malam. Juga berubah dalam bentuk kalimat pasif, maka menjadi. The mirror was hit last night, atau bisa lebih jelas lagi, The mirror was hit by someone last night. Dan untuk catatan, dalam bahasa Inggris terdapat beberapa kata kerja yang bisa memiliki dua objek, contohnya, Teach, Pay, Give, Ask, Tell, Show, and Over. Contohnya untuk kalimat aktif, kita menggunakan teach. Mr. Aldo teaches me math. Di sini jelas, subjek adalah Mr. Aldo. Teach adalah kata kerja. Dan untuk objek itu ada me dan math. Me itu tertujunya, tujuan dari pengajaran atau mengajar dari teach. Kemudian math adalah objek yang diajarkan. Oke okay, kemudian yang untuk jika kalimat tersebut dirubah menjadi kalimat pasif maka akan ada dua kondisi Karena ada dua objek jadi ada dua kondisi objek yang akan ditampilkan di depan sebagai subjek Maka akan menjadi yang pertama I am taught math by Mr. Aldo Atau mad is taught by Mr. Aldo to me Lalu ada empat pola passive voice Yang pertama present passive voice Kemudian yang kedua past passive voice Kemudian yang ketiga future passive voice Dan yang terakhir adalah model auxiliary passive voice Untuk yang pertama present passive voice kita bagi menjadi dua untuk simple present tense dan present continuous. Mungkin sudah banyak yang tahu apa itu simple present dan apa pula itu present continuous. Oke, okay, untuk simple present ada contoh di sana. Budi writes a letter. Kemudian pada saat pasif, dia akan menjadi a letter is written by Budi. Kemudian untuk present continuous artinya adalah kalimat atau kejadian yang sedang terjadi atau sedang berlangsung untuk kalimat aktif servant is cleaning the floor jika berubah menjadi kalimat pasif maka the floor are being cleaned by the servant kalian bisa fokus juga kepada formula-formula yang sudah saya sebut di layar anda Oke, okay, kemudian kita akan masuk ke bagian pas, passive voice Untuk simple past tense Untuk aktifnya, I ate fried rice yesterday Di situ ada subjek, I Kemudian verb to, aid, verb to adalah ciri khas daripada past tense Kemudian objeknya adalah rice Sedangkan yesterday adalah adverb of time hanya kata keterangan waktu, tidak ada yesterday pun sini sudah jelas bahwa ini adalah kalimat aktif dalam bentuk simple past dan jika berubah menjadi kalimat pasif maka akan menjadi fried rice was eaten by me yesterday sesuai dengan formulanya yang tadinya verb 2 berubah menjadi verb 3 oke okay. jadi add menjadi eaten sedangkan verb 1 nya untuk kalimat presentnya add ini adalah eat atau makan. Lanjut untuk past continuous, ini adalah satu kejadian yang sedang berlangsung tapi di waktu lampau. Contoh kalimat aktif: The boys were painting the wall. Jika berubah menjadi kalimat pasif, mohon maaf mungkin ada kesalahan pengertian. Ini pasif ya, jadi berubah menjadi the wall were being painted by the boys. Oke okay, kita ke berikutnya lagi, disitu ada future passive voice, untuk simple future tense ya. Contohnya untuk active voice nya, active uh, sentence nya Andy will wash the car, Andy akan mencuci mobil Karena ini adalah future, sesuatu yang akan terjadi atau baru akan terjadi Kemudian untuk passive voice nya, the car will be washed by Andy Kemudian next kita ke future continuous. Ya Ini adalah pengandaian bahwa ada situasi yang akan sedang terjadi tapi di masa akan datang. Contoh, Andre will be collecting the paper. Andre will be collecting the paper. Jika berubah menjadi kalimat pasif, kembali ada kesalahan penulisan. Di sini adalah pasif, maka akan menjadi the paper will be being collected. Oke, okay, last adalah model akseleri passive voice. Sudah tahu model, yaitu ada can, bentuk pasnya ada tool, may, bentuk pasnya ada might; will, bentuk pasnya ada would; shall, bentuk pasnya ada shall; must and ought Jadi can artinya dapat atau bisa, may artinya mungkin, will dan shall sama-sama memiliki arti akan, kemudian must atau auto juga berarti. Harus horizontal untuk kalimat aktif. The woman can answer the question. The woman can answer the question. Jika berubah menjadi kalimat pasif, maka akan menjadi the question can be answered by the woman. Jika ada pertanyaan atau Kurang mengerti, kurang mengerti untuk pembahasan ini silahkan komen di kolom komentar di bawah dan jangan lupa dilihat deskripsi video saya akan sudah menampilkan ada link untuk google form untuk pengerjaan soalnya jadi untuk khusus siswa siswi kelas 11 semua kompetensi yang mana video ini saya tujukan untuk siswa siswi saya di SMK posisi resam khususnya di kelas 11 atau tingkat 2 Silakan kalian memahami materi yang sudah saya sampaikan, kemudian kalian perhatikan link yang ada di deskripsi. Silakan masuk ke link tersebut, dan silakan mengerjakan soal yang sudah saya berikan atau sudah saya.